Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan kali ini Kita lihat di postingan pertama di ada unggahan terbaru Ayah Kejiora Terlihat ya Ayah Kejiora lagi main sepedahan nih persahabat Wow, sepertinya ada yang lagi beli sepeda baru nih persahabat ya Makin keren Makin tentunya bahagia sekali melihat keluarga besar Leslar tentunya tersenyum Masya Allah mudah-mudahan sehat terus untuk Ayah dan semoga selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Kita lihat persahabat, begitu banyak komentar dan respon yang diberikan Di antaranya dari akun Fira hartati 245 mengatakan Masya Allah, sehat-sehat ya Ayah ke Jorong, mau bersepeda dari Sabang sampai meroket Semoga kesampaian ya, ke Sabang bisa ngajak bareng libur bareng Keluarga leslar, gak sabar menunggu Abang Al-Fatih sampai di Sabang Amin, doakan saja yang terbaik, mudah-mudahan Leslar family, bisa liburan bersama keluarga besar, persahabat Kemudian juga selanjutnya kita lihat di postingannya Kak Bibo Tiga jam yang lalu mengunggah potret cantik Bunda Lesi saat mengendarai mobil mewah di Bali Ini keren banget, persahabat Dan kita lihat, tentu kita juga salvo kalimat yang ditulis oleh Kak Bibo Filosofi padi, semakin berisi maka padi akan semakin merunduk Maknanya adalah, semakin kita merasa bisa, maka kita harus bisa semakin merasa Wow, ini keren banget persahabat ya, fotonya keren Kata-kata bijaknya pun ini keren banget, luar biasa Dan pastinya kita juga menunggu hasil terbaiknya Bismillah, semoga secepatnya vlog Leslar Entertainment tentunya muncul kita sebagai warga Konoha pasti sedang gak sabar menantikan kejutan dari Leslar Entertainment. Kita lihat juga persahabat tentunya banyak komentar juga yang diberikan. Dari akun Renju123 mengatakan filosofi yang selalu diterapkan Lesti di kehidupannya itu salah satu yang membuat eksistensinya terjaga sampai saat ini. Dan semakin banyak yang sayang, Masya Allah. Kita juga pasti yang bangga dengan Lesti kecil Kemudian juga selanjutnya kita lihat persahabat ada cedukan vitamin. Masya Allah banget ya. Tentunya saat ini Bunda Leslie dan Papa Bilar berada di kediamannya Rudy Salim. Ini keren banget. Project apapun yang dilakukan. Bismillah mudah-mudah lancar ya untuk Bunda Leslie dan Papa Bilar. Kita makin bangga dengan Leslar yang selalu memberikan kebahagiaan dan pasti selalu memberikan kejutan untuk warga Konoha. Wow, lagi meeting tuh, bersahabat ya, Bismillah, lancar untuk semuanya Kita lihat juga postingan ini pun diunggah kembali oleh akun Rasa Anuskal 24 Kita lihat juga kalimat caption yang ditulis, lanjut meeting, hem, apapun itu, semoga dilancarkan, berkah-berkah, amin Ada juga tentunya komentar yang diberikan diunggah ini dari akun Angel Putri 05 Masya Allah, apapun rencananya, kami doakan lancar Btw, panda meeting abang L lagi ngisi tau Shia katanya tuh. <tentunya>, tentunya kita selalu menantikan kejutan dari Leslar Entertainment ya. Tunggu saja, tentunya kabar baik yang akan kita dapatkan dari Leslar Family dan kita lihat juga proses di sini ada tentunya komentar dari akun Siti Umaa mengatakan kayaknya itu rumah Bang Yudi acara syukuran kafe baru Bang Yudi yang baru buka kayaknya maaf kalau salah katanya itu persahabat. Dan kita lihat juga tanggapan selanjutnya dari akun Burung Hantu 92. Nah, papa bundanya lagi meeting. Nah, tadi ada video L lagi pengajian di mana itu ya? Kok sendiri dia pergi pengajian? Katanya tuh, kita lihat persahabat ya Tentunya di postingan ini kita lihat tuh Ada abang L lagi pengajian Namun memang tentunya di rumah ini Persahabat ya, terlihat dan terpantau banget Ada foto idola kesayangan kita Apa mungkin ini rumah barunya Leslar? Apa mungkin mengadakan acara tasyakuran rumah baru? Waduh, insya Allah banget ya Bismillah saja Mudah-mudahan ada tentunya kabar baik yang kita dapatkan dari keluarga besar. Kita lihat juga kalimat caption yang ditulis oleh akun Kak Resa, salvo foto di dinding. Masya Allah, tebak ini ada acara apa yang di mana? Acaranya dua jam yang lalu tuh persahabat. Bismillah ya syukuran rumah baru Leslar, Amin. Doakan saja yang terbaik. Dan ada juga tentunya tanggapan banyak sekali yang diberikan dari sang Rinaldi. Ini kayaknya rumah kantor LM Minros katanya tuh ada yang bilang kantor ada yang bilang rumah bismillah saja persahabat ya mudah-mudahan tentunya selalu diberkahi diberikan kelancaran kita lihat juga persahabat untuk berikutnya ada tentunya informasi yang sangat membahagiakan juga mengenai bisnisnya Leslar MRB Clothing Line persahabat ya untuk penjualannya Masya Allah lancar luncur untuk Leslar